Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Membaca Tanda-tanda Karya Taufik Ismail Ada sesuatu Yang rasanya mulai Lepas dari tangan Dan meluncur Lewat Sela-sela jari Kita Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas Tapi kini mulai merasakannya Kita saksikan udara abu-abu warnanya Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam di desa karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu. Abu membawa batu Batu membawa lindu Lindu membawa longsor Longsor membawa air Air membawa banjir Banjir air mata Kita telah saksikan seribu tanda-tanda Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah kita telah membaca gempa, kita telah disapu banjir, kita telah dihalau api dan hama, kita telah dihujani abu dan batu. Allah ampunilah dosa-dosa kami. Berikan. Kami kearifan membaca tanda-tanda Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan Akan meluncur lewat selat-selat jari Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas Tapi kini kami mulai merindukannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Benteng Karya Taufik Ismail Sesudah siang panas yang meletihkan Sehabis tembak-tembakan yang tak bisa kita balas, dan kita kembali ke kampus ini berlindung, bersandar, dan berbaring. Ada pula yang merenung. Di lantai, bungkus nasi petebaran. Dari para dermawan Yang tidak dikenal Kulit duku Dan pecahan kulit rambutan Lewatlah Di samping kontingen Bandung Ada Yang berjaket bogor Mereka Dari mana-mana Semuanya kumal Semuanya tak berbicara Tapi kita tidak akan terpatahkan oleh seribu senjata dan seribu tiran Tak sempat lagi kita pikirkan Keperluan-keperluan kecil seharian Studi, kamar tumpangan, dan percintaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar malam. Kita mesti siap saban waktu, siap saban jam, dengan puisi "Aku Karya". Taufik Ismail Dengan puisi aku bernyanyi Sampai senjauh umurku nanti Dengan puisi aku bercinta Berbatas cakra wala Dengan puisi aku mengenang Keabadian yang akan datang dengan puisi aku, aku nangis. Jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman busuk. Dengan puisi aku berdoa. Perkenankanlah kiranya. Bukit Biru Bukit Kelu Karya Taufik Isma' dan hujan Dalam kabut yang umum Turun sepanjang Gunung dan Bukit Biru ketika kota cahaya dan Nirana bertemu. Punggungan putih menghigapi cemaraku. Telah kemarau dalam sesamar debu. turun sepanjang gunung dan bukit keluh ketika kota tak lagi berbicara dan terpakau gunung api dan hama ladang-ladangku Lereng-lereng senja Pernah menginari merah Kusumba Padang hilalang Dan bukit Membatuk Tanah Airku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 tapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awal kapalnya. Bukan besar atau kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadi saja dirimu sebaik baiknya dari dirimu sendiri. Sejarah kami telah singa.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 dan semakin cepat, semakin dahsyat, menderu-deru Dalam angin berputar, badai peluru, topan, bukit batu Kita adalah pemilik sah republik ini Karyal Taufik Ismail Tidak ada pilihan lain Kita harus berjalan terus Karena berhenti atau mundur Berarti hancur Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga, akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu, dalam setiap kalimat yang berakhiran duli tuanku? Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk outlet dan bus yang penuh. kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara dipukul banjir gunung api kutuk dan hama dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan Dan seribu pengeras suara yang hampa suara Tidak ada lagi pilihan lain Kita harus berjalan terus Sebuah jaket berlumur darah Karya Taufik Ismail Sebuah jaket berumur darah Kami semua telah menatapmu Telah berbagi duka yang agung Dalam kepedihan bertahun-tahun Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang Seraya mengucapkan Selamat tinggal perjuangan Berikrar setia pada tirani Dan mengenakan baju kebebasan sang pelayan Sepanduk kumal itu Ya, spanduk itu kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan. Menunduk. Bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas. Abang-abang becak. Kuli-kuli pelabuhan teriakan-teriakan di atas biskota. Pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Taufik Ismail dalam karyanya Di Lautan Mana Tenggelamnya Aku berjalan mencari kejujuran Di mana alamatnya Aku pergi Mencari kesederhanaan Tak tahu aku Di mana sembunyinya Aku bertanya di mana tanggung jawab. Di lautan manakah tenggelamnya. Aku berjalan mencari ketekunan. Di rimba manakah Ia menghilangnya Aku berjalan mencari keikhlasan Rasanya sih ada Jalan mencari kedamaian. Di langit manakah ia melayangnya? Wahai kejujuran dan kesederhanaan. Wahai tanggung jawab dan keikhlasan, wahai ketekunan dan kedamaian, di mana gerangan kalian zaman ini sangat... Merindukan kalian. Zaman ini sangat merindukan kalian. Malam Sabtu, karya Taufik Ismail. Berjagalah terus segala kemungkinan bisa terjadi malam ini. Maukah kita dikutuk anak cucu menjelang akhir abad ini? Karena kita kini berserah diri. Tidak, tidak bisa. semestinya apakah kita hanya akan bernapas panjang dan seperti biasa sabar mengurut dada tidak tidak bisa Dengarkan Dengarkanlah di luar itu Suara doa Berjuta-juta Rakyat yang resah Dan menanti Mereka telah Menanti lama sekali. Menderita dalam nyeri. Mereka sedang berdoa malam ini. Dengar. Dengarlah hati-hati. Kembalikan Indonesia Parku Harapan Indonesia adalah 200 hitam mulut yang mengangat Harapan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam Dan mereka bernyala bergantian Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam Dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa Harapan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia ada satu juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt. Hari depan Indonesia ada pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam, lantas berat bebannya. Kemudian angsa berenang-renang di atasnya. Harapan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, sebagian putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Harapan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku Harapan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam Dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa Harapan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam Karena 100 juta penduduknya Harapan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt Sebagian berwarna putih dan sebagian berwarna hitam Yang menyala bergantian Kembalikan Indonesia padaku di siang ada yang mati, dan mengantar banyak sekali. Yah, maswa-maswa itu, anak-anak sekolah yang dulu selalu berteriak. 200 200 dua ratus. Sampai belasnya juga turun harganya. Sampai kita bisa naik bis pasar yang murah itu. Mereka kehausan dalam panas, bukan main. Terbakar, muka di atas truk terbuka. Saya sepuluh rambutan kita, Bu Biarlah sepulikat juga Memang sudah rezeki mereka Mereka berteriak-teriak kegirangan dan berebutan Seperti anak-anak kecil Hidup tukang rambutan, hidup tukang rambutan Dan menyeraki saya Betul, Bu, menyeraki saya Dan ada yang turun dari truk, Bu Mengejar dan menyalami saya Hidup, Pak hidup, para sorak seorang mereka Saya dipanggul dan diarak-arak sebentar Hidup, para sorak seorang mereka Terima kasih, Pak, terima kasih Bapak sejuk kami, bukan? Kata mereka Saya mengangguk-angguk, tak bisa bicara Doakan perjuangan kami, Pak Mereka naik truk kembali Masih meneriakan terima kasih mereka Hidup rambutan, hidup rakyat. Saya tersendu, Bu. Saya tersendu, belum pernah seumur hidup orang berterima kasih begitu jujurnya pada orang kecil seperti kita.